Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Antam, Selasa, 11 Oktober 2022, terpantau turun signifikan dibandingkan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual senilai Rp 941.000, turun Rp 8.000 dibandingkan harga Senin, 10 November 2022. Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp520.500, turun Rp4.000 dari harga kemarin. Untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol dengan harga rp rupiah, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp8.905.000. Sekian harga emas untuk tanggal 11 Oktober 2022.